Hai, Assalamualaikum Balik Tidakun. lagi ke channel Youtube Mirta Wedding Kali ini kita mau vlog Tiktok lagi uh, Cuma bertiga, karena uh, yang lain berhalangan nah, Karena berdua aja, dia mau makan dulu Sekarang jam 923 pagi Hooray, dia bawa bekal Kita mau makan dulu Sambil nunggu satu orang lagi datang. Terus aku lagi mau bikin before-nya dulu, before sendiri Mau lihat gak aku bikin before ya? Biasanya aku bikin before, aku sedia handphone, aku sedia kamera, satu lagi kamera atau handphone biasanya sih seadanya aja Kalau ada kamera-kamera, kalau ada handphone-handphone ya handphone. Untuk before tiktoknya, ini aku setel dulu lagunya, sambil aku rekam videonya Ulang lagi, sampai dapet yang dimau. Ini kita lagi pembagian tugas dulu. Biasanya sebelum, kemarin-kemarin sih kita spontan aja ya. Tapi karena, biasanya kan kita mm, kayak spontan aja gitu. Jadi bikin-bikin aja. Nah, itu tuh biasanya jadi makan waktu ya, lama. Jadi hari sebelumnya tuh kita, aku sama Bu Meti, mm, membuat kertas rancangan ini. Biasanya kalau mikirin konten tuh kita mikirin kontennya bareng-bareng ya. Kayak di-share di, di grup. Mau bikin konten apa aja nih gitu kan. Terus nanti aku sama Bu Meti susun di kertas ini. Hmm, karena kali ini cuma bertiga jadi ada perubahan. Tadinya kan mau berempat. Jadi nih. Semoga lancar ya. Soalnya mau sama baju-bajunya juga nih. Kita mau konten sama... Baju, jadi nggak makeup aja untuk kali ini Pakai hmm. tolok, guys siap di vlog, ada makan mulu dah <laughs> ya, Memang manusia butuh makan ya Mereka, makan. Cabai mana sih cabai? Coba nih nengok sini, neng, neng. gue lagi makan ini biar pedes Apa biar hmm. lo makan? Yeah. anak paling tepat waktu Se-merta Wedi <laughs> Dia paling <laughs> cepet <laughs> dah Orang kalau apa-apa dia paling bales WA paling cepat Nggak ngeriat, nggak nge-vlog Semua udah kesit banget orangnya pokoknya gesit kayak super soli Sampai dia nungguin kita, sampai dia yang nungguin kita nih ubatnya sampe nunggu gitu Yaudah dia sampai mau ya ngecas-ngecas dulu Nih kita lagi mau beresin baju dulu yang mau di kita pakai. Coba guys Oh okay, ini lagi pagi-pagi udah beli es Yaudah memang di vlog lagi minum es kenyot Nih, hey, di gue jelasin ya Ayo gambrek Ayo gambrek umpi oh, oh. Yes. Oh, oh. Jangan Jo Nika. Jangan ini tapi kita mau pakai. Oh Pake ini pakai ini. Eh deh pakai Ya telat gini cepet dong cepetinnya please cepet dong sama dia langsung ke aja kan itu kak iya langsung ke Filipina Kita lagi. Gitu ya. hmm. Lagi ngapain ya? Hai guys, ini kita lagi persiapan mau... mau video berikutnya. Kurang cepet nge Jadi ini lagi. Gladir sick mah kita Ah, kurang ya? Lagi. Kita kayak bangun tidur lalu, ya. lalu, lalu, lalu. <laughs> Bangun tidur, iya semuanya pucat nengok tuh selalu kurang Nengok, Aduh. lehernya kagak lentur Aduh Nina Guys, maaf aku kurang patah terus <laughs> Ya, yeah. yeah, udah berapa persen ini guys? tujuh hmm. puluh finishing saya sudah pakai kerudung lagi saya mau belum. bikin tiktok untuk perorangan. Hai, hai. udah selesai make up sekarang kita mau bikin konten tiktoknya. Ini udah jam setengah tiga. Uh, oh, banget oh, oh, oh, oh. baru mulai bikin konten. Siap Semangat Semangat damente ladies and gentlemen the. nah iya diginiin biar kelihatan duyungnya ya, ya. kakinya. maaf Rina kan gak bisa enggak ngerti itu nih kamera iya timer ya mm -hmm. siap jalan keadaan 3 These are my ladies. This is Jill. This is my lady Amy. Little Susie, Brianna. You know why we call her Brianna, right? No. Yeah, it's a long story. Shaniqua, Helga. I was busy thinking about. Baby, This is my outfit for today, and if you don't like it, you could leave. Okay, love you. Yay! Yay. Alhamdulillah, Sisi. suci dan bersih. Ini hmm. masker mukanya udah dibuka semua. <laughs> ya, alhamdulillah hari ini sudah berakhir. Nanti kita insert hasil-hasil TikToknya ya. Katakan pada ibumu. Kalau cucunya mau lucu, menantunya langsung. Guys, ini tolong dijadiin son ya, guys. Ting-dang-dang. Ting-ting-dang-dang. Dinding dangdang ku takut ku takut ku takut ku takut ku takut ku takut Kunjungi kita di takut media kita Kita ada di Instagram, ku Facebook Nanti kita Insyaallah lagi ya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa pencet lo tombol loncengnya. Salah oh, <laughs> tuh tadi. Dadah. Dadah. See you next time. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah.